Ya Ya Allah, mohon. Kita ulamah matur pak sebetulnya beberapa tradisi kita itu ada di kitab-kitab dulu. Ya ini di karangan Imam Syarony. Ya Allah, wafiralika. Wa itu minha ittalaful qulub. Wa minha kasrotul barokah firiski wal mader. Wa minha inti amri risarek. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada makan-makan yang kuno. ya orang rokokan man oh. <laughs> artinya ada jawa anak ketemu ya makan makan-makan. makan. -makan. makan, -makan.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 masyarakat beundang sak mangan kebuli luweh mengenang, timbang, ah, suwi -suwi, ku luweh ngenang timbang mbok gak jamaah suwi-suwi itu malah gremeng lho <guluh> boten iki lho jelas <guluh> aksaro minirtibatihi maka iza salata mahu jamaatan wa aksab tahu al asra jadi timbang kenangan bejak wiridan suwengi bejak mangan kebuli ngopi-ngopi itu -ngopi, dikenang weh Gus Nabi arek tidak ngopi <guluh> jadi kayak berkat Goten rodo tak aku Apa coba ben sing nom ngalah al-qulub jadi konco ngopi lebih teringat dibangkan konco jamaah dari mangsa roh tapi masalahnya di daerah awam kan kita butuh itu aduh betul, mau cerita, mau terap noni kudus, gak mau tapi ini kan kenangan dakwah nabi itu mengislamnya orang akrab, itu apa? aslimu fa inna muhammad dan a'toni atau amanlah aman laya salfaqa masyur, orang-orang diislamnya apa? jika itu, itu. dua islam apa? Ayo guys Islam, Muhammad ngekei aku atau aman layak sel fako ngekek ini Kayak nih wong tirawatike dekat deh Sampai sahabat nih soleh, -soleh iri Jadi gunanya gunung soleh udah untuk irinan Ini keluar soleh obat penjenengan sukaan ini pas Ini pun soleh pasan anjenan sukaan ini Iki iman butuh servis Nah ibu butuh servis Jadi normal deh ya si ege ini kuncinya terlantar Orang buka bersahabah menurut Iman ngelegram butuh servis Tak kagali lah ya rakuan kita menurut saya aku tahu kagali murah gambar kopi, bergerak goreng ya silahkan wala'allah ba'don nasyarta bisukul maka ma'aka idha'at amta'hu aktaro minirtibadihi maka idha soleta ma'u jama'at mulanya kabeh kaparatu duno, bukau itamun fiyawmin di masyarakat orang-orang kaparatu duno bentuknya kan istiwasa pasti bentuknya itamun to'ah itamun titina <tidak> miskinan <tidak> <tidak> kagawa kagawa kita nggak taruh di masakin, orang dulu, isi maksudnya nak itu, so dulu, semua ayo isi gosok bareng. Ya, clear ya, ini. aku, Tuhan, aku. Mau ngerti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 iki pikir mikir ekonomi mikir <tuk> anak putus <tuk> ampun <tuk> aja ketemu dong wakana ya, <tuk> san di mana satu kok wakana sampean kepage ke sana ampun kok wakana <tuk> <Baka>. sayfu <tuk> abul hasan as-sadili yaqulu li as-safi a'linu bi idharon izharun li ubudiyatikum kama yatazahu wa yrukum fil ma'asi dadi sepentinge zaman akhir gak usah bakas kumul, gak usah bakas riya opo harus kita maklumatkan karena orang lain sudah maklumatkan mak. Ayo wong dang dutan orang panggung, ini, Biasa orang -orang. Banafek, banafek cil -cil. Kula, wosiz salah. memaksakan salah itu sombong nabi kok ora salah nyongkong di uangku kan ramu lagu sama aduk berkawesi nah, ini cara lagi ngasih ada orang, berkawesi salah itu sombong orang-orang juga ngomong sama orang salah iya salah, tapi gak kaget itu. maksudnya tak halaman ya salah di tos, aku rasa salah di tos, salah di ya tapi gak benar kafe orang-orang yang ngomong sama orang juga ngomong memang <enrolled> <Delirt>. <Do> <rated> <jarinya fade> terus terusannya bil <Control reste> orang lain bangga Bernaung baik partai tertentu bangga kenal pejabat tertentu gue kudu bangga kenal Mbak Sa'roni, kenal Kiai Qiyay Sholeh bangga kenal Mbak Sunan Kudus maksudnya, tunjukkan, kalau kita ini ngoniyo nafsi bila Qur'an, bila ilmi, bila kona'ah orang lain bangga di Alfat, kita bangga punya kona'ah orang lain bisa seneng wisata, nunggu ini Cino, nunggu ini, HW nih. kita seneng wisata religi ya, nunggu ini patok ada ketuanya tunjuk tunjukkan kalau kita ini gak kalah nikman, jadi jelas Berkat kawah itu, dia harusnya tarung, itu Rian juga jangan ini cerita tentang kitab-kitab. Ono ulama, usah nengane muga durku Terus ngomong ini, ainal muluk, biar jilaga, masyur. Ainal muluk, biar jilaga. Raja, jawabannya, dibandingkan emak tanah yang saya dapat. rojo cuci, mikir rakyat. Salah si kontrol wong. Cuman ini kontrol aku, sobat, jadapnya aman. Balasnya sih, Bu. Sebenarnya, kalau perlawanan, jangan sampai kita ini melihat mereka lebih mendapat nih. Mau ya tetaplah tamu karena ainaika ila mama tangan lagi Ajuat jam ini udah rotal saya kita tu yakin waris korup khair waktu Diskoroptik kaki roh atukur ada watahatsu ada wada wada wada Dua kumum no nak kuis ngelaku nih ngonorik kumum no Umum no nak kuis kui permunatso tu sila gaten Oh Latus takai yap Benar-benar begitu peka. saya Dosen-dosen profesor-profesor, Bapak caranya bagia kajian gimana? Caranya jadi ciai, itu. ceritanya jadi waalaikum urum karma kita punya qonaah kita talantut di tilantutil Qur'an mana nak teori Imam Syafi'i ya kudana mungkin kalau di tilutus mungkin beda tenan ya Masilah mengingatkan malam yataghonatil Qur'an fa laysa minni illam yastaghni wong duwe Qur'an kok kepengen nikmat liyane iku lha samine malam yataghonatil Qur'an fa laysa illam yastaghni til Qur'an fatlaba ghairahu tapi seistilah ikhtifaan bil Qur'an wala yatlubu ghairahu jadi sebagai dia Quran di segala-galanya, bos. Nah, kalau yang di Alfat, kalau yang jadi presiden, para menteri, setan saya nggak paham gue. Quran, dia Quran itu bisa fiton, bisa dirosat, satan, bisa fiton bisa. Yaitu yang mungkin kadang kita beda mana. wong seneng Quran itu udah, udah harus yang saya wafal itu udah. Bukti ini zaman Nabi Sugeng ketika motivasi suap perang ya ahlal Quran, ya ahlal suratil qadar. Kita lihat yang sholat, dia Qurani karena wahkimus sholat. Dia zakat berarti Qurani karena ngelakoni wahatus sekarang. Final Quran huwa al-matluu mushaf wal ma'mul fi'a kita-kitanya berarti ahlul Quran. Makanya Nabi dulu kalau manggil sahabatnya ya ahlal surat Al-Baqarah. Ma'anahu yang hafal di surah Al-Baqarah. Kadang autiru ya ahlul Quran. Ma'anaku la tafi'nal raisu bihafizil Quran ndak semuanya kok. Tapi tetap manggil ya ahlul Quran. Makanya ini Nabi nasab izinnya kan, "Faman amila al-Quran fawamin ahli min ahlihi wa illam Ya, ya, coba, ketika kita ngekai warisan di zakari, misuh hati unsain itu kan air quran cuma saya amalan, makna nah, yang baca itu namanya, baca lapatnya, yang baca lapatnya ya al quran Mampir. yang mengamalkan juga alhamil, alhamil, Qur'an hanya saja, insya Allah, alhamdulillah, itu, kadang-kadang bahasa ini mulai hilang, marah. karena terus ada dominasi, ya, hafid, hamil, hamil, hamil, <laughs> hamil, <laughs> hamil, hamil, <laughs> hamil, di Sewu, Wonohamel Al-Quran, Wonogabadun khatib. saya ingin menghamilkan emas dan rezeki. Hafizah kan itu, maaf, kejaran-kejaran yang hampir kan itu, maaf, orang-orang. ya, kepien sih, ada di Hamalalul Quran. Karena dulu itu yang khasir itu kufat, kufat, hafir. Kalau yang hamil itu khusus Quran, jadi suatu, ya, ada di Jawa. Mertua hamil Mateng, rezeki, maaf sejarah ini nge-nyak malam habid berkoro, kan <laughs> tapi pernah ada bedana yang dikatakan ahli quran imajiroatan, imma wa imma amalan wa imma gata, -gata. tadi nabi manggil sahabat tuh ya ahlal quran autiru ya ahlal quran padahal zaman itu yang apal quran itu kan hanya sekitar 7 sahabat yang apal bil kuliah itu kan hanya 7 karena tadi Quran yang dikandung ASI jagad man atas jagad bahwa min ahli quran Wakuluman taruh kalma ASI awatorkan zina wakadah Kan sidawib merah walaupun aku zina Terus dia makoro zina ya tidak dia ahli Tapi sekarang bahasa ahli quran kan khusus lagi Muhammad al Qur'an ini Kemauannya saya kapal baris cebar baris ke bawah turun atas Aku ngomong ini ke sana Nah geng baris Wah apaloh papat cebaan itu tak ganti Sebeli baris tolu mana seneng Quran seneng seneng ya wapok. <gulau> <tuh> nih autiru ya ahlal Quran, nih al masalah Quran, ini, aso ini aso lho. <tuh> maksudnya gini loh Senggarani ahli Quran kiroatan ya ada, ya ada, amalan ya nanti pengalaman Ditanya sama kita sahur wangi biasa yang tadi yang Ya apa tadi wong sing wo? Se tahu Sein Abdul Hadi. Ya. Sein Abdul Hadi itu kan cerita tentang definisi wong sing nglakoni napa? Quran. Ya yeah, sing nglakoni Quran. Kan banyak orang yang terbentuk oleh Quran kayak Izyani kan. Zak. Ikomatus, ikomatus. Terketika ya. seseorang nggue problem di utang, di amuk bojone, di amuk ini, dia sabar itu kan implementasi Ilal Gina semua kita ini dibentuk Quran dari Said Abdul Alaa. Kita sampai sekarang begini itu dibentuk, dibentuk. Jadi Quran itu sudah menjadi bagian coba. Pakulu muslimin taro kaza'ina di kalita Allah kata. Pakulu muslimin taro al-fawakeh di ta Allah kata. Pakulu mantaro kariba di kalita Allah kata. Bada rumah bagiamilah. Terus ada Quran Mustafat, ada Quran amalan, ada Quran yang sudah jadi sibuh buat itu lebih lebih Qurani karena hidupnya itu. sama Nah, terus tahu-tahu sekarang Quran tuh hanya diwakilkan sama yang okay. itu nggak apa-apa yang dilawatan yang Beda masih, bila sesiri loh, sesusuh hari ini nuh. No. Orang bentang jam, orang perkotaan sih bentang jam. <tuh> ya, jadi wow, ke bawah ke sana. Jadi sebetulnya yang bentuk kita itu sudah Quran. Ada Quran tilawatan, ada Quran maknan dari Imam Mujahid, dari Imam Sayyid Abdullah. Ketika orang istidlal ditauve itu pak Enjana ngaji ilmu kalau. Ilmu kalam mukalam keduanya apa? Law ta'lamu aliyatun kama yaquluna atau law kana fiima aliyatun illallahu Jadi ada andekan Allah itu banyak, Tuhan banyak. Pasti ini nggak ada tartib, enggak ada nizam atau tartibi. Karena semuanya berebut wal ala ba'duhum ala. Kemudian dijejawantahkan jadi kitab. Sama fikih juga gitu. Ketika ngetemu muharram binatab Ya karena qiramat aliku mahatukum wa banatukum wa aqwatukum wa amatukum akhi wa bainal Berarti muharram bin nasab itu tujuh. Terus ada muharram bin raḍa, wa ummahatukum allati arḍunaku, wa aqwatukum bin arḍa. Terus ada muharram karena musaharah. Wa ummahatun nisaikum sama wa halailu abdaikum alladziina min aslah. Ada orang yang tidak punya dzatiyah haram tapi sedang milik orang, wal musanahatu benar. Artinya dia tidak punya hadiah yang menjadi haram kita neka. Problemnya <tuh> hanya tentang milih orang itu Lagu wal musonatu Minani Lu sampai ditulis pakai gitu itu bentuk apa coba Kalau nggak bentuk koran Walaupun lo nak mulang pakai omongkuwura otak ileasi ora wongkuran Pakai muyu-yukur Ida tuh mutafaan saja juga kalau hamilan, wakul hamli mutolakoh kalau hamil ya wakul hamli Karena gak wa wawulatul ahmali Ada di Bunda ayah Kamla. Ketika mu taufan anhajau juhadi, kita normal ya taruh basah biar mungkin ada ada jurim Nah terus tahu-tahu kita ini tidak goblok. Seengapal Quran jadi Quran sini uang fokir. Jadi itu karatnya uang Quran biar uang fokir. Iya untuk karat barang. Untuk partai partainan. <tuh> Iku jahal, menguas tak jamin menguas jahal jadi repot, jadi sana kita harus ngalahilah bahwa ini harus dihentikan tradisi itu harus dihentikan semua orang yang terbentuk Quran itu asli orang apa? muharram binasab ada ya suratannya ada muharram binrontok wa Ketika Anda nikah istri saat ini, saat ini juga mertuanya muharram bil mushahhar wa itu nisaikum sampai wahala itu. Terus ada yang tidak ada itu semua tapi sedang milik orang lain, itu wal musanatun. Bujunya wong lah terjual lain. Nah. itu para ini kata alim. Pasal salam pusuk Jadi maksud lo konstruksi ini harus utuh gitu. Terus, GG Peken, Rangno, Ibu Sarah, Maknan, Quran, rangno, cara GIGOR, Rangno, Sarah tadi. Dan khusus saya, walaupun sisa lintak di saringan aku, ini khusus apa pokoknya. Memangnya Peken itu produknya siapa? Penambatan produknya kurang, produknya sopo? Onak idharu ini, watul hamli idharu apa salah tata, itu Kan pengganti kata salah satu guru. Karena apa? Guru, rata kenal, salah satu Atharin. Sebetulnya ya, ya, ya, ya, ya, ya, Kuruh. Terus bahasa Taroqtus gak terkenal pokoknya ganti ida Ya Taroqtus Nabi Anusin Arbahtu Asyurim Masyurotus ditulis Faizdatum Mutafa'an Al-Zawjuhah Arbahtu Asyurim Itu kan mengganti kata Ya Taroqtus Nah karena ini gak terkenal Seperti di... kan okay, gue denangkan istilah Taroqtus ya, Terus ngerti-ngerti Ibu gos ahli Qur'an Ibu ahli Qur'an Tapi lagi rata-rata bumbak mu'ah Beli <tuk> provokator, <tuk> kan betul nanti masalah. Ketika Wong Faroed Munirida Karim Isu Khalil, benar. Ya. Jarang jara Wong Jowo itu perangkon dengan, jarang punah jara. itu tidak. Tidak pedulah, tak pedulah satu bulan. Itu kan harus karuan. Iya, ada sesi keretanya yang ngerti lah. Jadi semua orang yang, ya sama. Wong Pokrol Ciri Tonic Sebetulnya dia yang melakukan Ulama Binik Matrofika ong lior jugangkus juro mati salamit dan lain-lain. So Andriwasmarat radju gangkus diudang kebo kan? Tapi dianya dianya emak ngopi dangan dangan so wanangnya Malah ngerasa ini, orang enak jadi kus kutuku usuk gini boleh buat. mau nih Di mangger menghasut agus. Nanti menghasut lah paholah syukur itu juga dibentuk Quran wa amana nikmati rabbika. seneng merko derajat. Sing ora dadi seneng bebas. Penak kan? cuma siyat ngono tok. Koe benalahan ribet. Kan? Nah wa alaikum bil minal wal 4 1 4 lagi ya ini kita sering cerita jadi nahi mungkars ya. yang terkira kan maru aming kemungkaran hmm. Uto, fa itu kenapa? jadi ya di ya di fa'ilam ya stati fa'ilisani fa'ilam ya stati redaksi itu kan menunjukkan hmm. ada tahir bilkaldi ada tahir bilkaldi tapi selama ini, JJ, Indonesia itu tahir pilkol itu bentuk penyerahan, rakyat naik di kancah ini, terus nyerah. Yang penting, engkar pil, Yang penting, gue ahli maksi, gue dihudu maksi, Nah, cara orang kita pikir salah, hari-hari. Tahir pilkol di metode muntet, metode sosial muntet, akal, tek pesawat dihuni pangeran sungkem, tau membuat irakat itu sudah disoleh. Gue tahir pilkol. Nah, gue loba cok, ya. Faya wa tawad jahu ahaduhum biqalbihi ilawahi azza wa jala fitahyiri dhalikal mungkar Masih ketemu, murid? Masih ketemu, saya juga Faya tawad jahu ahaduhum biqalbi ilawahi fitahyiri dhalikal mungkar an mu andulmi washaribul khomri ansurbi Fahadahu wa tawhir Hati kota Jadi nak dikandani api-api anra kena Metodo poem Sungkem munajat di pengiran Jelalah baru yang munajat di tompo. Sering biasa cari bilkomri ya kufu ansur bilkomri, sering biasa maksiat tuh biasa dolem ya kufu an bilmi, kalau nggak dikira kan. Saya orang metode kasil malah rapat neng berokokan ngopi-ngopi, gak kasil diuji meneh, bintoti metode meneh jadi imat alal akal. Wali bisa saya orang, ketika kandani rakter neng semua najat, sunan gunang terus ikaf dengan pasuk kita munajat atau masih kami feinar mulai alamun kita ini benerimam tak rodi bang itu. ini ketika Nabi metode rokah enggak Nabi layinul janib kofdul janah pasti aku gak mandi. tapi ketika Nabi Allahumma Aizal Islam Umar Umar jadi arti Umar masih kami feinar mulai alamun dia. artinya asih aku kena si top takyer, apa malah nyerah? Maksudnya, selama ini sudah terkenal kan nyerah.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 sarap liya apa kaya apa apa bi Nah Imam-imam yang kabudut di tanggal-tanggal itu, karena imam-imam rano banyak rata gawe istilah kol, tapi tak gawe ayamu ima, ayamu kujatil Islam Al Huzali ayamu imamina Nuh syafi, lah imam buhori kabudutnya malam lelatal id kan gua betul mungkin di acara malam lelatal itu, nah, tapi niki gua berdewas biografinya imam Bukhari karena beliau kabudutnya itu malam lelatal apa? it, malam lewat lelatal itu. Ah bagus, bagus, pamit? nggak ada lagi, ngajin sepos-pos lagi Alhamdulillah mau kita ada ayam, itu ya, ya, ya. Ya, ya, ya. istilah penggeran, itu kan istilah resmi, mau aku aku ya balen ini, Imam Bukhari ini wafat malam itu Ya malam, malam terus. Nah kan gak mungkin di acara temriki kok uang menorosnya so tutup. Nah, nah, nah. nah ini tidaknya kan yang di sini masalahnya. Terus kalau kan bolak balik masuk dengan Pak Najib dan juga Nasdem, ten. dia nak senang uang ujoman mundang. Mari ribet. Jadi Imam Bukhari itu orang top. Beliau orang Uzbek kalau sekarang itu Uzbek. Beliau itu ngaji dengan Medina sampai alim alamah jadi almu hadis alqasir bareng terkenal ke udah sih simbol kebanggaannya masyarakat Bukhara dulu namanya Bukhara disambut, datang ke wali Bukhara pun disambut itu sepanjang jalan tuh semuanya tuh khimah semuanya tuh tenda untuk nyambut beliau bareng siapa pun mulang wali Bukhara manggil memanggil terus tolong dengan rawuh di istana untuk baca Bukhari imam Bukhari ngago konstitusi ilmu al-ilmu yuta layati ya ilmu yuta walayak Gak keraso Terus pakai anak sampai wali sakwali ini Kecewa oleh penghormatan kau ya Allah Diundang rajin Lalu kalau sore ngomong tentang santri-santri Aku ilmu langkawi 10 tahun Gara-gara kayak ngundang nek kamu kata udah keting aku Hitematku selalu tanggungilah Bu, ukur rapi orang nak ngundang Kawinmu aku Pokoknya tak mulai pawa aku Pulau Dewi berantau ngundang gua oleh ini bapak ira ngundang Kalau sering kau dipuji kulau Aku nak mati Langsung peredam rata udang ribet dong, orang mesti manding rame nih hahaha <laughs> ini karena musinan ini karena musinan, oleh darani soleh ditaleng, <LGBTQ3> soleh-soleh tenang <tjamu laughing> darani <dipasuk>. ingkana, hahaha hahaha ya gue tapi tenang ya gue, tapi tenang ya gue, itu loh jadi gara-gara ngundang, terus jadi sababal bisa, gue dikontok sampai 10 tahun Kesanae lahir abu tili atau mantu langsung tili langsung segampang itu hilangnya jasanya karena ke arah undang. Iku sirine dengan abu keluar atau undang, tapi si kebiasaan undang ya kebenarusan deh. Tapi pernah ada sejarah imam bukhori di masalah biwalin bukhori karena karena itu Bukhari, kara -kara undang rata. Bukhori tetap ketok inilah udilul ilmawala ahmiul ilah babi salatin. Walil amri ngotot aku walil amri harus tahu penghormatan jadi sababal terus kedua pak jani wali ambil mau sempat saya anak-anakku bintangkan tapi ulang khusus imam khari ilmu barokah ayahuswa duna ngaji umum jadi Arab ruju'uhu ila bukhara wa, wa amiriha amiri bukhara wa min wafati Ahmad bin al -kubah. Al amatu Jadi semua tenda dipasang sepanjang jalan semuanya menyambut wastaqbalahu amatu ahli hatta lam Pabaki ya jadi menanam kuno bentuk penghormatan warna sahur-sahuran duit Boleh penghormatan baju duit tiga puluh sepuluh kedatangan mampu kori gobrit kah mengkopi pungso juga dua jadi tiga puluh tiga tiga puluh tiga tiga gelar, tiga tiga puluh tiga tiga puluh tiga kira puluh tiga tiga puluh tiga tiga yang jadi yang selesai omong semogaerti miljard ke burangan kitaראלis genuine 24你說 Muhammad Puan Muarding Y enggak bang Ya tuku mobil, tuku mobil Tukuh mobil Ya iya, tukuh mobil itu bisa rebutan, Karena satu dolar, ya atau hilang murah <laughs> Tidak, <laughs> <laughs> ya, apa-apa, nak temerik, nak temen naruhan itu Sapi kelahiran, mau tuku mobilannya, jadi sabar Kita cili tapi Ya ternyata onok, ya. <laughs> ada, kita <kembaraan>, ya. ada <laughs> <laughs> nah terus fakkiya muddatan semua wakaf Ahmad Muhammad Amir Khalid bin Ahmad wali ya Khalid bin Ahmad wali bukhara ila Muhammad bin Ismail an ahmil ilayya kitab al wa li asma' aminka kula minta rawuh teng istana kula li asma' aminka supaya saya ngaji sama jenengan jawabimah Bukhari, Fathola Muhammad bin Ismail di Rasulih, Qullahu, innila la udhillul ilma, Wala ahmiluhu ila abuab salatin, Fainkanatlahu hajatun ila sya'in minhu, Fal yahdurni fi Aku Takunel, Awfidari, Wah, Mubalek saya ini, Takubbala Allah, Pah, Rasanya, Jari-jari, Jangan matahum, Wah, Pengen tutup presiden, Jangan lupa, Jangan lupa, Presiden, Wali Bukhara, Orang-orang yang mataham, Lumujangi ya ape muni li Asma Amin gak ngaji. Cembara RT RT Imam Bukhari, nak jar ibam Bukhari. Iku ra Imam Bukhari, wong kowe ra Imam Lah iku Imam Bukhari, wong kowe ra Imam <tuk> <tuk> <tuk> tahu lah bisa. gue tahu kok ini. Kenapa Ini yang paling ini. yang perlu dicatat si kalau sering matur tiang-tiang di dekatku. Nah iso aku. perkara kok bu api kita di langit. Yang disebut rata kota terus Lu, lu biasa terus ngomong-ngomong tersantai-santai aku udah ngapain aku 10 tahun Tak pulang aku ya lo mau kan? terus aku kawin aku rata kau aku langsung ngomong saya ya, aku koyok kejayaan diri memukulkan aku um, tahu mampus dari memuduh dihormati wali bukhara koyok mwono juga ada no, kiyam ini, ini bareng jatuh diri akar sorrawo terus ini diterangkan fakah nasab babel wasa di Ay sababal Jadi pengalaman mesti tak jamin. Ya karena kan pasar buden bayang lo guswara kawin tetap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 Jadi Gustav ini nggak udah gue Nggak nggak nggak Nggak nggak nggak Nggak nggak nggak nggak <tik> bagus dengan maksud <tik> <tik> ya jadi kita pengalaman Yose, yo ya, jadi nak ngundang jadi sababel wah karena uangmu mesti dua versi kan dua khalal surawi ki surawi ki jadi gak kau datang sababel wah jadi begitu logika pengalaman supaya ilmu itu kita jaga besar terutama yang yang sing alim alam asing jogo ilmu jujur kena jangan ada acara sosial itu toko-toko kau lo pencari kau tuh wanita-nenalu kamu angker acara nikah tuh 80 terkenal, nih toko mesti tetok, biasanya nggak. Acara Kiai nak dituruti kan kena telur, akad jogyai ini, wakil keluarga jogyai ini, kok nebusin anten misalnya untuk magelang jogyai ini, bangku mau biaya nganggur tapi, Ayo ayat telur gini milih tetok, akad mawon. akad telur, baru langsung balik. Jadi biasanya kalau nak naik besetok, kan mau rumahku, nah itu kan ya rotototantri, kok, kemudian rototokong akad mau balik. Dan itu sudah di tradisi Tenggaru, jika kalau buatan terganggu tapi hardcore share ke samping. Jadi memandangnya golongan aibnya betok. Terus semudah ngaku kurang kalung di lorong di nol, nyantang dia izin. Pokoknya acara kurang tajam kok barangnya, asal aku nengomongnya ya tekok. Tapi ngomong setir seminggu nyancang gue nyantang uang Tapi kalau dulu nyuruh saya gue buatan sombong nih ke sana. terkenal ikhlas ke sana. Jadi uang kampung kira terusin tuh. Jadi acara suara kami di Ya aku nggak mau ngerawani kecil. Saya lagi galau kusta Bukan papa jaga konstitusi ilmu supaya semuanya itu demi enggak ada wahsyah. apa Karena itu ilmu udah ada sababal wahsyah. gara-gara undangan sababal di terima aku iku pengalaman seke kowe ra usahane iki kowe ra mambu biasa wae ama iki ilmu diwaca wae cocok rada-rada diwaca wae waqalan faqinn samitu muhammad bin abdullah samitu wa babak amr yaqul kana sababum farakati abi abdal bukhari al-balad anna khalil bin ahmad bin khalifah bin darisa alau ayah duru manzilahu fa yaqra'a tarah wal jami'a ala auladi fa antana amindzalika la ya'tauni an aku akhsowa bisama'i qauman dunakaumin akharin wa maksud jadi ahli menguno abe mukipin semuas fanatik maunya gara-gara rara what mas mas dengan kulo suwon disulon nyumun freng mater temanak sibuk sakus poem moce bukhori stanieati hormat basunan kute nah basunan kute kan rawani kecewa ini nambah singburut-burut melingkan kan mutong lah hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha guys betapa sosial hahaha ya betapa sosial itu hahaha di kemoterma undangan, bayangno enggak tahu ini utang duit, hanya investasi. Buat ini sama duit investasi, jumlahnya cuma Oh, umroh Kiai zaman mualim terakhir resiko, lo nyuruh saya Pak Maruf Amin Wakil Presiden undang pulau empat kali tak turuti pisan juga karena pakai acara saya kalinya di Malang enggak ya, tak turuti di Surabaya enggak jadi Pak Maruf ngerti guys itu suka Senawawi undang di kalinya Senawawi saya sah, akhirnya pulau tak kom, aku tak terima Pak Maruf pulau negara Senawawi betul-betul ya, aku sudah tahu saja, dapat laporan <tuk> <tuk> <tuk> ya bagus lo tak kode Pak Maruf nggak konyol di keramat tuh, gara-gara beliau itu dengar-dengar dan yakin kalau saya nabi itu sore-kore, al-qodiriyah, dojelalanku beliau itu boleh kitab itu, nggak ketemu jelas sih, kok nggak ada kitab nih? Mas Ogos kitab yang saya cari lama, bukti kalau saya nabi itu al-qodiri mas rubandiran kitab, al-qodiri mas rubandiran kitab bahasanya itu Tak tak kalau dan beliau itu sangking adabnya itu nggak di, dibuka kan empat sampai dibuka sendiri. Yang dari Gus Ra, mana buka? Iya buka. Aku nah, sih yang nyalanya umpamanya Raffi merah Raffi ah. <laughs> <laughs> Wae sepuh udah buka ya tak Barnes dan pendidikan ilmu jarak itu. Saya tahu ahirnya suwir dokter. Sulamatur ya nanti kalau <laughs> sudah wakil presiden sering ngaji, jadi ya pasti gak perlu tetap ngaji, nah di situ terbaca tafsir munis, ya tetap, gini cerita ayo, ora nggak buka mulan tuh yakin, bah ya ngalih, kau susah <gaya>. kali, <tuk> tenang ya, <gaya. tuk> terus wakal alkitab munis aini jempol gurih uh, alinia kedua dari bawah bin <tik> Ismail ketika beliau mau wafat ini pun nabi dipekno di pintu gerbang kampung Imam Bukhari. ya di pintu gerbang kampung Imam nopo ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau di sini ya Rasulullah, aku ngenteni Muhammad bin Ismail, jadi gamane apa wafat Imam Bukhari diduhuni dan jika antazir Muhammad bin Ismail terus, kol falamakana badai yamin bala wadi mautuh fanadzortu faizan huwa kotmata fisa'a latiraitu bihan nabiya sallallahu alaihi wasallam nah terus, wa kolamahib bin sulam karena dalika lelata sabti lelata ijil fitri, sanata sitin wa khamsina wa mi asir. Terus mulai mengikulau maksirkan Pak Najib Karena malam itu tidak mungkin kita punya acara Ayamul Imam Al-Bukhari Karena kalau memaksakan Ini takal lu kan Padahal menikahkan di Nabi Ana wa'at kia umati buru'a uminat takal lu Ana wa'at kia umati buru'a uminat takal lu Malam itu di acara kan memaksakan terus, Tapi wujud terus Malah yudra kukul lu Lah yudra kukul lu Sudah ini tengah-tengah Tutup format Bulan anak-anakku lagi kau pengen belajar nih gusus, belajar. Mepet gurih, aku tak ngasih. kiai jauh. ya? Ya Dan apa nasib? terus Hasan bin Husain Al wafatih. abdul Hasan bin bikin tarik arroho yu arrihu namah ta'rihu wa fiha arrohohu abul hussein bin konek wa abul hussein bin Munadi, wa abu suleman sato'ul seko'ulah hasan wakanat mudhatu umri isnataini wajid dinasana ila salah sata'a syarayaman ta'humadhu birohmadhi amin terus ini kira-kira suwun bentuk pengurimanan kula tentang imam bukhari terus jadi pelajaran, terus kira-kira naksanamu alim alamah itu juga, juga sesuatu yang yurisul wahsa terus sampai jadi sesuatu yang yurisul Wahsa hanya karena kita punya hadun nasi. Lalu allah betul sama mengali. Sa sarang rokab saya ini termasuk murid dekat Mun, termasuk. Saya itu enggak pernah suan, teman. Tapi saya sering datang ke dalam ibah. Dan itu malah akhirnya dipuji sama ibahmu. Mbak Mun Mbak pas gerah ini cerita kan? kan yai sering gerah. Saya itu datang di sarang itu jagungan. Kapan ngerti itu dalam ya Ikan ada gore jagungan, ada jagungan sama kusokor sama kusketis. Yai bersuah kalau saya datang karena saya kalau sesuatu mungkin beliau lagi asik sama istrinya sama, sama cucunya sama keluarga kalau saya datang akan mengganggu Jadi kalau saya tidak datang itu guru saya masa saya tidak peduli ya itu sendiri maksud walau anlahum sobaru hatta takruja ilaihim lakana khairalah dulu orang-orang Arab itu kalau sesuatu nabi Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad ya rasulullah nabi mungkin si suhli ahli tapi mereka ngetahin ini sufah kalau nabi sudah keluar, berarti milik publik. walau Anda hukum hatta terusnya ilaihim lah kan akhirat lalu. tapi kalau nabi sedang di dalam, mungkin sedang dengan istri, sama keluarga, sama istri latar penuh, tujuh dan illa, ayu, lakum laku. Dan itu tak praktek nontonan, saya susah. Ketika yayu semula mulai gerah nih, cerita-cerita pribadi. Saya di situ jam sebelas sampai setengah dua, misalnya, ngopi, berikut contoh. Saya milih bahasa i Aku seneng ono gha orang rofor. Terus pas dalu coba konvensi dulu. Aku tak turu tumbuhannya. Pas itu bu ini mau keluar putra putranya. Jadi kita mutahajat ya, tapi udah harus sok sokan absen. Pakong politikus absen rai. Ternyata Mbak seneng. itu atet sih bener juga iku. Ya tadi gak ganggu tapi peduli. Peduli nah, soal apa gilang mas terus sana? Wong-wong bani tami meradu etika. Bersuara nabi langsung totok assalamualaikum. Nah, sahabat gak mengetahui yang terakhir Nah, Nabi keluar berarti milik kita Jadi, walau annahum sobaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallah Kok tragedi yang bosen pantas itu sering terjadi Ya, itu tindak dua hari, tiga hari Tamu mengetahui suwi mas mata Ya, lagi rawah dalam, langsung Assalamualaikum ada ya, mungkin butuh ke kamar mandi Butuh macam macam Jadi ya, saya tidak berdua Ya, karena Nabi dulu ya gitu apa ada wepengeran tentang tamu-tamu Nabi lagi? Wala musta'nisi Nabi hadis, "Inna ralikum kana yuzil nabiya fa yastahi minkum." Yang tema yang menentukan tamu itu sebetulnya yuzil nabiya Nabi kepenginnya bakat takhrat, buka ilmu, cerita ini panen panah, cerita tentang macam-macam. Makanya saya sering cerita gini Pak Anas itu. Disebut fanatik masalah tamu di air rembang. Saya cerita gini di Quran itu yang ada hatta tas tanisu bukan hatta tusalimu dulu hatta tas tanisu sehingga kondisinya nyaman. Nyaman itu ukurannya gampang, tidak saling ganggu Baru wa salimu ala ali aja ukurannya tas tanisu. Lah istilah itu kan nyaman. Jadi kalau saya bertemu di Pak itu ukurannya istilah dulu. Pas nganggur dah pas asik ketemu orang enggak. Lah ngomong tadi di hatta tusalimu salimu contoh wis cocok Korea, ukurannya saya saya, ini ukurannya dalam jumlah Alhamdulillah La tatkulubuyutana gherobiyutikum hatta-tatasan isu ukurannya itu istri nasib ini kita nyata ada suami istri tukaran ada suami tamu seh, nanti ini tamu barang bertamu mau Ternyata sini tukaran juga gak ingin diganggu jadi suami istri mesra ya mau diganggu tukaran ya mau kenapa ini mau itu nyata orang itu tanggung cerita, cerita aku Kuara kus begini, kuara kus begini, lagi kus begini, kuara kus lali ya maksud begini, kuara kus begini, kuara kus kayak apa hebat begini, ukuran kus begini, kuara kus begini, kuara kus begini, kuara kus begini, kuara kus begini, kuara apa begini, baik kus begini, kuara kus begini, kuara kus begini, kuara kus begini, kuara kus Aring nggih itu nggih ari aring, aring, nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari Nabi ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih ari nggih tapi programat ramad selalu singgah sih tetap pagi. Ramad itu timun. ngaji rebus sama sekali gak ada yang tak petuk. Tapi singgah sih tetap kuat. Bubar lah. Kau boleh gini, aku kangen, lano boleh kau sandi, gue gampang. Sebetulnya kalau ini keguyahan tapi bagus. Tetap dibentuk Quran karena Quran itu aturannya hatta tasta misu baru salimu. Tengok, lagi masyarakat lucu, masih ganggu. Oh, masih tukaran ternyata yang laki. Barang oh, pertamune murah, motor di aku yang laki itu. Saya <tuh> kira laki itu. Dua aja, lu tukaran orang tamat tuh, bang. <tuh> ya, tak tau bentuk umat pulau, tanggung Sunan Kudus, tanggung Stantan Kiai Jaya Kudus, tanggung Kiai Kiai Kudus. Tengok, Pak, nasi ini, kawan aku, si anak aku cari Stantan, orang kelas nasi, aku cari Jastantan. Kita menipu loh, eh, sih, hano sa alaman ini. kalau mau mantur mana, sini, kuh, nah, rahat amat, mau kita komanasi. Wow, muncul di hutan loh. Ternyata adat yang kita bentuk, nak ketemu makan-makan, kena tamu, tidak dimakan. Oke, kilap, awal, sarana, iki lah. Oke, pun, kawan, jenang, jenang, kalau mau terus pamit. Oke, kawan-kawan, kusan nih, sempurno. Oke, kawan, jenang, nopo mantan, nopo nopo, lompat bagian beliau. ya, cepat, cepat, Menggur, santai-santai mau ini kita seorang terus tuh selom, ajinan seperti matur-matur, malah ya, nggak mulainya kapan? loh itu tak batu sih, orang tenang, loh kesana wah <tuk> nggak. Iku semuanya itu adat kita, ternyata itu mudawwan, ternyata dibukukan di tradisi-tradisi. Tradisi. <tuk> di si Kertani jalan besok lah <tutuk> <tutuk> Imam Sa'roni itu kan muridnya Zakaria Zakaryalan, sorry ya, Sampai sangkatan di Imam Suyuti Tapi terus populer, gara-gara nulis Tizan Kubra sama kitab ini terus populer Makanya terus banyak kiai kelas manikiai Sa'roni Itu ya karena Sa'roni ini, Sa'roni Hindu ini Karena memang yang bongkar kejumutan lah nasi gamah ini itu tuh imam termasuk kejumutan maus buhori ada orang protes sama imam seorang itu buhori dibaca baca tapi nggak diamalkan nafsu roatihim amalun tak wong mojo kita pak disitu wes kagum siapa sih paten wes kira sih ngelakonilah kemaklumatu aul sol pun nabi al hamidah itu wes menang islam misalnya pulau pegawai ini maduro in wong tapi ngasih lado roro wala ajarannya nabi jumbo kayak sehingga semua kesalahan umat Islam, tidak salah iseng ajar. Ajarannya terlah dororo, wala. artinya ilmu tetap barokah. Jadi dari mantan rohani. Kemurahan Yesus barokah, kamu karena sifatuhu fatuhu Al-Jamilah, akhlakuhu Alhamidah, malah bakat melakoni, langlah. Misalnya pula bulan tafsir, misalnya kesalahan bulan tafsir, cerita, Allahumma taufiq, zatik asbobo, Ali ibumnya Amahu itu, Hirotaung wa terus berdana rasa syukur misalnya rasa syukur gak penting makhluk Kuliru Allah Sementing kita maklumatkan ke semua orang bahwa itu siapa ini ternyata lu udah tuh tanya apa apa artinya Nafsu sama, ihim ismi amalun pi. Kedar saling mendengar, ilmu itu minongko joko. Denggak gak ada suara ngaji bukhori temenor. Paling gak uang ngerti, nak asahul kutub gak ada kita bilang bukhori. Terus uang nggak kepikiran, nggak gua hadis fasih senyum saya, hadis lu di luar sana yang mau do, ya. Gua menang nggak ada suara nggak jadi. Gua semetang gitu Coba uang Islam mau dosen mengkaji nabi, baru kayak IKEA. Kaya kaya kaya. Dan itu tidak semuanya iseng lakoni, semua nih gua oh, reiseng lakoni. Misalnya, lantas dok, parut, jajan, viral, nampak kol, lalatang, sobat doggi, ini ngomong ngamuk. Paling kan tanggal ini, kerajaan, ya? orang koi kancing nanti. <laughs> tapi kan tetep uang kagum, kayak gajinya, gini. kan? <laughs> <Ikuis> menang. Iya, menang. gua Gak penting uang kagum, kayak kue, berat, penting. <laughs> Terus cerita, nabi pulau mal. Terus dia ini menang, yang Iya, ukuran ibu kajun. Tetapi kan nanti menangin, berkep. Simpati, mau ngomong. <laughs> eh, mau maklumatkan nih, aku al ini, mau bisa jadi saya mau terserah ke sana, saya mau apa pak, saya rakyat bensawa, suam itu orang-orang nabi orang saya terserah saya terserah saya pertama hiyaya saya mau acara matolek mesti puluh acara yang bernabek mesti puluh saya di terserah terus kalau terus mulai deddy tenan karena bangun mau kan tambah terus pamit jadi kan acara Masat kula ternyata kaarifane Ki Ijen. Kuwi ora kepengin salah wet di salah. Iku malah sombong, ora nabi kok. Jadi biasa lo. Wong kula ge menangiun sawu menangi Ki Ki Alim Allah man yutuk sepuh. Ya menawa menyun sawu motoni kitab yo. Iyo jenenge wong sing ade Alim Alamak yo sepuh. Dungai mam mam zalim mam zalibus alim Allah. Ketemuan paromen dibuli. Digandeng jek ning kamar. Kuwi ro kitab aku aniaya bariku apal kat, rakyatku orang-orang yang aniaya, akhirnya terus falah sama Imam Al haramain Jadi sususi aku ya, dan dibully bang Harommen. Basu per tami, Basu per alim alama modelnya Mekah bareng kultur mau kitab belum memenuhi standar yang diketahui Muhammad. Ya tentu sudah alim sudah bener, mungkin tapi standarnya alim alama di modelnya alim tinggi pakai mas, memang. Baca usul ini Mekah. Warga Tarang, Pakar Bajik Pribadi, Fakil Barca Mekah dan Sudirman. Saya dongin, Mas. Mana kekoyaman sih ngaji, gue rasa isian tenang akhirnya. Sana. Surabaya aman terus sempurna. Ini menit menusah santai, kini dia irisan. Saya lagi uang terus jaga iman. Surabaya aman, kok ngaji. Sama nih orang khatam. Wow. Jadi giat-giat topnya itu yuk Imam Ahmad dan Adit, us jadi muhatis al muhatis al kabir, us jadi wong tok us jadi mufti. Imam Syafi'i tahu tentang top. Dia nego rasi Yamilu ila Madhabil Khawarij zaman itu. Makanya ini ahli hadis kan. Dia ini macam hadis lah, bisa nih, tidak sih bahwa mu'min, walau istri besar, Jadi sempat dengan tanda kutip terpapar paham takkiri. Murtadibul kabir itu juga barang kata Imam Imam rawat tempat Ya rawa Ahmad, gabiru, Ya, Ya Guy -guy Ahmad, kafir Ya Ahmad, kafir, Ahmad, kafir Ahmad, Artinya apa? <tik> kalau murtaki gul jadi kafir terus ini rasanya bawa konsolat karena orang kafir wajib, wajib. So. nanti gue wajib no sholat berarti diam-diam ke darah ini kayak mu'min Maksimu wajib sholat wong... mu'min semenjak itu terus patar kal hadis wakudal fighaan Syafi'i. tapi tetap imam Syafi'i itu tahu diri kalah setar spesialisasi hadis si imam Ahmad. nah ini adalah sohal hadis indahkum fa'alimu nah kalau hadis sohkai aku kandang 2000 kauli dunal hafid pendapatku sih betul berhafidh ukur masih harus diunggulkan tidak sohal hafidh bahwa al akhirnya dua orang ini berteman yang satu al muhafidh al ghafir yang satu al usuli al ghafir namun itu di sana masalah kau mau misalnya khusuk ganjaran aku rapih khusuk rapih mau, mau saling ngecek tapi khusuk yang wali rahu khusuk awali warai jadi disayangku biasa koalisin dia riang gitu biasa maksudnya ya. jadi Imam Ahmad tuh abim Imam Syafi'i orang, orang kalau bermuhabeb bot umurnya kayak patang tahun enam tahun itu udah banyak kan ketemu kecil gitu. saya kira dia tuh biasa makanya Imam Syafi'i tetap nengok hadis hindu Imam Ahmad makanya tidak sohal hadis kalau ada ada aku ngerti ingat Mungkin aku di pendapat kak Yuhol di buah al hadis 4000 kaul itu nafkah. Terus pendapatku banteng yang ditembak zamannya tinggal. Jadi orang-orang menilai 4000 kaul itu nafkah. Makir Imam Salih nggantikan sohal hadis bahwa macet. Macetnya Imam Ahmad karena dia hanya al rawi arrawi al, al mahdi nyuman saya butuh roh dokter, pati sonak wilhatsi, selalu tahu gara ini murtaqibul qadir aku kafir, bukan ning sehatis, lahirin jalan dijinasi bahwa mukmin, walau siri kesarik jinatrek bahwa mukmin, jadi ini sempat berpikir, iku kafir, barang ketimbang salafi lebih mudah ya tuh ya fi salat, awas salatul kafir la tasif, akhirnya disita bel, mukmin singgasni ya falu filal kafir, mukmin singgasrek ya falu filal tapi orang, -orang kafir nah, yang menghujjul anil Islam. Terus, barangkali gua nong periode tak wil. Ada, ini nih terus kepena lah ke sana terus. Jadi di hmm. sini biasa hmm. diskusi biasa. Yes. Yes. Masuk udah gede. juga gali bahan aja ditau dulu saya hanya dapat cerita, Jadi, saya tak boleh wan tentang bajuri. Meskipun kita yakin nak muawiyah kurasa salah, Madarubina hmm. Alien wan muawiyah. Tapi yang debat juga tari tetap menang di sini. Tapi kita yakin bahwa Majaroh bin Asohab itu nasbuh, andu wakil istiadin istiqomah. Ceritanya ini, coba jenenge Pak Muhammad. Ini ceritanya Mbak, mungkin dia keluar nanti mau ceritain kita. Ammar, Ammar yang terkenal, Ammar bin Yasir. Ini kan Roan di masjid. Umumnya kabelu alhasil bin Asohab, Yahmiulah binatan la binatan. Ammar Yahmiulah binatan la binatan. Jadi Roan itu lebih meyakinkan. Sampai Nabi juga cek. mar mar ada Ru'an dan Ternak Anam Tetap aja sial Masih ada Ru'an dan Ternak Anam Nabi itu senangannya tidak berkata Tidak ada Ammar, tak terluka al-fi'atun bahagia Tetap aja nasibnya tak terluka al-fi'atun bahagia Alhasil Suatu saat Ammar ini menafi'ati aliyan, waqa ta'lahu fi'atumu'aliyah Semua orang yang ditinai Udah pas nabi dikandikan itu di depan umum Semua orang yang ditinai Diparah nih Mu'awiyah Al anadhu arabi anafiati hakun wa fiata kal baghiah. Dimana? Fa in amara min fiati wa taqtulu fi at. Waqat nabi wa huwa ka ya'mur basrul ka'tiatul Tapi Ma'awiyah hanya wong pinter, yen anake presiden, wong presiden Ma'awiyah pinter. La'ulaka makutila Ammar. Nek mati mergo kok melok perang. Halene kok ngontong-ngontong ngono malah mati. Aku ya melok andil. La'ulaka makutila Ammar. Sebongkon sapa? Ya, tapi si jindah panjerung pinter tenang izan qatala rasulullah hamzah kalau teori itu dipakai rasulullah pun bunuh hamzah pasakah sama hamzah pentingnya mantek terus doniru mantek izan qatala rasulullah hamzah kalau teori sebab itu dipakai rasulullah pun bunuh hamzah karena singkutus perang hamzah kan rasulullah qatalahu waksiyun walau la'mru rasulillah kalau makadur hamzah ukudan walau yang tidak berlaku, tidak berlaku, tidak akhirnya Mu'awiyah menang yo ya, yo ya, pinter kue, pinter kue <laughs> artinya ya, tidak berlaku, meskipun kita yakin itu masalah istia dan kita tidak pernah menyalahkan Mu'awiyah, tidak pernah tetap secara ilmu itu enggak mungkin menyebabkan Mu'awiyah ala Aliyah itu sejarah Al-Sunnah karena ini benar tapi kata tapi ya sudah Mu'awiyah sampai Aliyah, tetap Abu Bakar, Umar, Usman, Ali per nomor satu, Bu kilo lagi. Wah, oh, iya, ya bener ya, bener. tapi iya, iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, tapi Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Islam Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Islam, <tulah> Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Iya, Ya, ada Iya, semoga bareng-bareng. Nah, dia warga, damaran 1000 warga, dan Islam. Alfa 100 Yes, maturuan sangat mengge-ngasih anut. Tadi wangsit, anut. Tuan-tuan, <laughs> tuan-tuan.